Kucing Donskoy memiliki berat badan antara 3 hingga 5 kg. Mereka memiliki telinga besar dan segitiga yang terletak sedikit miring ke depan. Kucing Donskoy biasanya tidak memiliki bulu, tetapi beberapa kucing Donskoy memiliki sedikit bulu halus yang mirip dengan rambut bayi. Warna bulunya bervariasi dari putih, coklat, hitam, abu-abu, dan lain-lain. Kucing Donskoy memiliki kulit yang halus dan elastis. Kulit mereka bisa menyerupai karet atau suet dan terasa seperti kulit manusia. Kucing Donskoy memiliki kelenjar minyak yang lebih aktif daripada kucing lainnya, sehingga mereka membutuhkan perawatan yang lebih banyak untuk menjaga kebersihan kulit dan bulu mereka.